lebih dari 13.000 pulau dan memiliki lautan lebih luas dari daratan Sehingga Indonesia memiliki potensi perikanan dan kelautan yang luar biasa Dalam hal tersebut, jurusan perikanan memiliki peran penting untuk mengembangkan potensi tersebut SMK Negeri 4 Pekalongan memiliki jurusan perikanan budidaya Dan satu-satunya jurusan yang ada di SMK sekota Pekalongan Yaitu Bisnis Perikanan Air Tawar Indonesia memiliki sumber daya ikan yang belum termanfaatkan secara optimal. Dari hal tersebut, ilmu agribisnis perikanan perlu dipelajari untuk mengembangkan potensi tersebut. Kompetensi keahlian agribisnis perikanan air tawar atau sering disingkat APAT memiliki beberapa pendukung seperti tenaga pengajar yang kompeten di bidang perikanan dan sarana-prasarana pendukung praktek yang representatif. Tenaga pengajar kompetensi keahlian perikanan memiliki tujuh staf guru pengajar dan satu orang toolman. Staf pengajar meliputi Dwi Atmoko SPI selaku kepala program studi dengan staf guru pendukung yaitu Agus Salim SPD, Rahayu Wijayawati SPD, Milatina SPD, Ninda Rizkiani SPI, Selamat Carito SPI, Ibnu Hasani SPI dan satu tolmen Muhammad Zainal Arifin. Fasilitas pendukung yang dimiliki kompetensi keahlian agribisnis perikanan satu Laboratorium Indoor yang dilengkapi dengan kolam-kolam permanen berukuran 4x3 meter sebanyak 11 buah yang dilengkapi dengan jaringan air dan aerasi. 2. Laboratorium Outdoor dengan kolam tipe bundar dan persegi dengan konstruksi terpal, keluung, dan beton. 3. Laboratorium Kewirausahaan pada laboratorium ini dapat dikembangkan proses hasil pengolahan hasil perikanan. 4. Laboratorium Hama Penyakit Ikan 5. Laboratorium Pakan Buatan dan Pakan Alami 6. Laboratorium Pemijahan 7. Area Pendederan pada kompetensi keahlian agribisnis perikanan yang dipelajari tentang kegiatan budidaya ikan dari hulu hingga hilir. Selain itu, yang dipelajari dalam jurusan ini adalah Teknik Pembenihan Ikan Teknik Pendederan dan Pembesaran Ikan Pakan Alami dan Buatan Mengelola dan Mengendalikan Kualitas Air dan Hama Penyakit Produk kreatif kewirausahaan Kompeten di keahlian APAT memiliki potensi yang besar dalam dunia industri Lulusan dari APAT memiliki prospek kerja yang sangat luas dan banyak dicari Lulusan dari APAT nantinya dapat menjadi peternak ikan, konsultan budidaya ikan, manajer di perusahaan perikanan, atau teknisi di dunia perikanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan penuh rasa syukur dan bangga Kami sampaikan ucapan selamat datang Pada 54 siswa perikanan baru Tahun Akademik 2020-2021 Ini merupakan jumlah yang cukup besar Bagi sebuah jurusan Dalam perspektif ilahiyah Kita meyakini bahwa karir Anda semua Adalah pilihan terbaik yang telah dirancang Dalam skenario Allah SWT Semoga apa yang telah Anda dipilihkan oleh Allah ini menjadi pintu bagi kemuliaan kehidupan Anda, menjadi jembatan yang menghubungkan Anda dengan keberhasilan hidup, dan menjadi sarana bagi Anda untuk menjadi sosok yang dibanggakan oleh keluarga, masyarakat, dan lingkungan Anda. Pada saat memasuki sekolah, siswa perikanan menjadi bagian dari lingkungan sekolah dan masyarakat. Bersama para guru serta sesama siswa perikanan, Anda akan berinteraksi, saling asah, asuh, asuh, asuh, untuk menemukan jati diri dan mengembangkan segala potensi. Tiga tahun ke depan akan sangat menentukan masa depan Anda. Anda akan memiliki kawan-kawan yang terbawa sampai tua. Anda akan memiliki sekudang pengalaman sebagai bekal menghadapi hari depan. Memasuki kehidupan sekolah identik dengan idealisme dan mimpi-mimpi. Idealisme mengenai lingkungan sekitar, takat tatanan regional, serta kondisi global. Harus dimiliki oleh siswa perikanan. Siswa perikanan hendaknya memiliki rasa ingin tahu yang besar, wawasan yang luas, dan sikap kritis. Mereka selayaknya selalu melihat peluang dan sisi-sisi kehidupan yang bisa ditingkatkan dalam segala aspek. Inilah ciri siswa perikanan yang sehat, yang sering diumpamakan dengan seekor ikan yang selalu berenang, menentang arus air, bahkan berloncatan ketika ada air terjun yang menghalangi berenang berenang ke hulu hanya ikan yang sakit yang tidak bergerak dan berenang mengikuti arus air tentu saja hal ini harus ditunjang oleh kemampuan membawa diri dan berkomunikasi sehingga orang lain akan terkesan dengan gagasan yang ditawarkan setiap orang dan tentunya setiap siswa perikanan berhak atas kesuksesan dan kemuliaan hidup di masa depan setiap orang oleh Allah diberikan potensi yang relatif sama dan juga kesempatan yang sama yaitu 24 jam dalam sehari yang membedakan antara satu dengan yang lainnya lebih tertakda sikap hidup, kebiasaan untuk selalu bersungguh-sungguh dalam memanfaatkan kesempatan. Selain itu juga kemampuan menjadi pribadi yang baik dan mensangkan bagi orang lain. Kata-kata bijak mengatakan di dunia ini tidak ada jaminan kesuksesan, yang ada hanya peluang. Oleh karena itu sebabnya hendaknya memanfaatkan peluang yang telah diberikan oleh Tuhan. Selamat datang siswa-siswa baru. Selamat berproses, selamat bermimpi, selamat berjuang, dan selamat menjadi insan yang religius. Semoga dapat menjadi kader umat dan kader bangsa yang baik, yang didoain oleh Allah Subhanahu Wa Taala. besungguh dalam menuntut ilmu bagi masa depan. Dekatkan selalu jiwamu dengan sang kalig agar dia selalu membimbingmu. Doa dan ikhtiar kami menyertaimu. Insya Allah kelak kamu sekalian akan menjadi mutiara mutiara di tengah masyarakat zaman dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum.